Anda pengen harta, yang punya harta itu Allah saya pernah kasih contoh tiga orang pencuri itu satu pimpinannya dua trainer seniornya yang pertama baru daftar <laughs> ini maling baru pengen nyuri motor yang baru praktek tuh dia mati sama trainer sama bos dari jauh ya kecepatan cuma sedetik dia sampai tiga detik belum selesai tiga detik susah nih bos sabar terusin sabar anda bayangin dia ada orang maksiat aja sabar sekarang nonton bola sabar malam nonton bola tuh bisa sabar anda bayangkan bahkan penjudi nunggu menit terakhir sabar sabar aja dulu ntar bagian terakhir injury time anda bayangin kenapa anda yang tahajud nggak sabar kenapa anda yang puasa nggak sabar kenapa anda menghafal Quran nggak sabar sabar kawan sabar karena memang dunia ini tempat capek. Ntar di akhirat istirahatnya. Di alam kubur istirahat. Sampai gak ada orang bisa bangunkan lagi. Istirahat. Silahkan yang lama istirahat. bahkan bangun demi Allah saya Iya. Istirahat yang panjang. Sekarang gak apa-apa capek juga. Lagi tidur, bangunin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya bangun, bangun aja dulu. Bangun dulu aja. Ya isya, maghrib, capek, tiduran. Dibangunin, bangun aja dulu. Bangun. Ntar ada saatnya gak bangun lagi. Disitu silahkan istirahat yang panjang ya kalau pengen cepat-cepat silahkan kan? cuman gak bisa milih saya tuh sampaikan ini penting supaya kita bisa mengukur kita ini benar gak berislam sampai dengan malam ini benar gak mengamalkan Al-Quran benar gak kembali pada Al-Quran jangan-jangan Al-Quran minta kita ke timur, kitanya ke barat kata quran John jangan gosip, ente gosip saya nggak enggak Ustadz, bagus, enggak seperti itu. itu tuh ibu yang itu tuh, eh, ya sama aja jelas ya? ah takti, itu satu orang wakana taqiyya kalau banyak muttaqin dhalikal kitabula rayba fi hudan lil muttaqin muttaqin itu cerinya ibadah al-lazina yu'minuna bil-ghaib wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yun ziqoon infaq ibadah solat ibadah nah rumus ibadah itu itu ibadah bagian dari takwa. Takwa itu rahasianya diantaranya dalam Alquran itu wasilah untuk memohon kepada Allah agar mengabulkan apa yang kita mohonkan itu rumus tadi rumusnya di Al-Ma'idah ayat ke-35 ya ayyughan amanu hei orang-orang telah beriman kepada Allah Ittaqullah. coba kamu tingkatin itu deketin dekatin Allahnya anda pengen harta yang punya harta itu Allah karena itu disebut arwazah. kenapa anda nggak dekati Allah yang punya harta itu anda pengen ilmu, yang punya ilmu Allah al-adhim. Kenapa enggak anda dekati Allahnya yang punya ilmu? Kan rumusnya begitu. Orang yang punya, kita dekati supaya dapat bagian dari apa yang ia punya. Allah punya segalanya, dekati pemiliknya. Supaya ia membuka kepada anda segala pintu kemudahan dia. Bagaimana jalan mendekat kepada Allah? Itaqullah, tingkatkan takwa ibadah. Makanya orang dulu itu banyak yang ibadah, pasca ibadah dia memohon kepada Allah. Bahkan saat sedang ibadah minta. tuh Nabi Zakaria kan punya anak Yahya minta dalam ibadah. Belum selesai ibadah sudah dikabul. Quran surah ke berapa? 3. Ayat ke 38. Minta tuh, minta keturunan dalam salat, Anda bayangkan. Zakaria bermohon kepada Allah Ya Allah mereka berkata aku nggak mungkin punya keturunan karena mereka melihat istriku punya keterbatasan. Secara klinis dia sudah monofos. Secara medis dia difonis mandul. Kata manusia yang nggak mungkin. Tapi hamba percaya Engkau pemberi yang tak punya batas. Sifat Allah namanya Wahab pemberi tanpa batas minta dengan Amrlid tolab memohon habli mohon Ya Allah anugerahkan kepadaku dari sifatmu yang tak punya batas zurdiyatan dia tanpa jibabila dungka dari sisimu saja saya percaya kepadamu orang lain sudah saya dengar Ya Allah itu rumus tadi Quran kalau ada orang menghukumi anda dengan sesuatu terbatas ini udah nggak bisa Pak ini nggak mungkin Pak ini mustahil Bu kalau ada kalimat itu, itu tanda pertama dari Allah. Tinggalkan pendapat manusia, segera cari amalan mendekat kepada Allah. Karena Allah memberi kabar gembira, ingin mengabulkan langsung kepada anda tanpa perantara manusia. Itu cara bacanya. Cuma mesti yakin, karena kaidahnya dibuat dengan la Kalau anda nggak yakin, sedikit hanya ragu, gak akan dapat. Mesti yakin, full keyakinan dalam hati kita. Full keyakinan, kalau sudah full, dapat. Makanya ketika Nabi Zakaria memohon dengan penuh keyakinan dalam solatnya, innaka samiu addu'a. Engkau pasti pakai inna tuh. Inna itu kan kalau di ilmu nahwu kita ngaji inna harfun nasbin wa tauqidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Paham? Tidak. Ha. Inna harfun nasbin wa Inna itu huruf yang menunjukkan makna nasab. Nasab itu kalau harakat fathah harakatnya. Tapi di ilmu bahasa, nasab itu menancapkan sesuatu dengan kuat. Nasabah rajulu asahu alal ardi. Seorang menancapkan tongkatnya dengan kuat di tanah. tum Sehingga sulit untuk dicabut. Sulit, sulit, sulit, sulit. Nasabah namanya. Jadi kalau ada kalimat dibuka dengan inna, itu mesti tancapkan dalam hati kita dengan kuat. Jangan ragu. Makanya orang Arab kalau ingin meyakinkan sesuatu, pakai inna di depannya. Hua ya. ya'ti hadhal masak. Orang itu akan datang sore ini. ah oh, masa, Kis. Gimana? Inna ya'ti ya, masa. Saya yakin dia akan datang sekarang. Ya, heboh. Aku mencintaimu, saya. gombal Ini oh heboh ya, Inna. Sungguh Inna, aku mencintaimu. Namanya Inna, misalnya. Ya, Inna, ini, ini, sungguh aku, ini oh heboh ya, Umi. Saya mencintaimu, Ibu. Inni ya abi, aku mencintaimu ayah. Fa quran kalau engkau cinta denganku ya anakku, hafalkan Quran supaya engkau berikan mahkota padaku di hari kiamat. Wala wala quran. Sungguh aku nggak butuh dengan Ferrarimu. Sungguh aku tidak butuh dengan lambur ibu, juga lambur jitu'mu ya aku inginkan, engkau berikan mahkota dengan tanganmu Yang aku rawat sejak kecilmu, di hari kiamat saat aku kembali kepada rom kita semua Katakan itu, dalam setiap mau tidurnya, bisikan di telinganya Sehingga itu terniang dalam benaknya dan masuk ke dalam jiwanya Dan anda akan merasakan kebahagiaan tertinggi bahkan sejak ia menghatamkan Al-Qurannya Sebelum anda berpulang kepada pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala, sujud anda syukur. Betapa saya lihat, saya sering terharu kalau lihat anak-anak sedang karantina selesai, ibunya datang, bapaknya datang, semangat disupport itu. Besitu ada yang telepon, ada yang nangis, ada yang macam-macam. Itu itu baru di dunia, apalagi di akhirat nanti. Apalagi di akhirat, muliakan dari anda dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu <mulia> ilahi cari wasilah dengan takwa. Ini saya sering dapatkan, nih, banyak kertas masuk. Mungkin ribuan kertas masuk itu. Masuk, masuk, masuk, masuk. Masalah semua. Masalah semua. Jadi, ya, saya ini memang objek masalah. Datang, datang, datang. Alhamdulillah. memang emang tugasnya begitu. Ya, kalau nggak mau begitu, jangan jadi ustaz gitu kan. Datang, cuman persoalannya. Anda ini kebanyakan belum mendekat kepada Allah. Ya, kuncinya kan sederhana. Dekati dulu Allahnya. Yakinkan pada diri kita. Salah satunya apa dengan ibadah. Makanya ibadahnya maksimalkan. Begitu maksimal. Pasca ibadah doa. Biasakan berdoa. Doa. Nabi itu berdoa. Pasca solat itu berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nasi'ah. Warizqam wa amalan mutakabbala. Doa. Habis zikir doa. Kalau sedang gelisah doa. Minimal sebut nama Allah. Kata Allah. Fadzkuruni. Quran surah kedua ayat 152. Ya, paling kanan sebelah bawah sebut aku sebut aja dulu siapa bagaimana aku menyebutmu ya Allah Ditafsir di Tafsir Al Qur'an surat 17 ayat 110 kulit Allah paling singkat sebut nama Allah ya Allah ya Allah ya Allah coba biasakan nih saya juga sering mempraktikkan guru-guru saya menyampaikan kalau sedang dibisikin pikiran buruk orang maksiat mau tobat ada pikiran-pikiran buruk dorongan-dorongan keburukan prasangka buruk ingin berbuat maksiat sebut dalam hati kita latihan Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Al-Khair, Ya Al-Khair, Ya al kahar, Ya al, kahar, ya al 181 kali. Nah, itu dzikir tuh, ada ijazahnya tuh. Ya. ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Al-Khair, Ya al kahar, Ya al kahar. 181 kali. Bintang. Sampai dzikir itu menguasai hati kita. Kalau sudah menguasai hati ini, maksiat akan keluar. Karena orang kalau sudah ingat dengan Allah, nggak akan pernah ingat dengan maksiat. Orang kalau sudah ingat dengan Allah, maka yang buruk keluar. Ini kebanyakan orang berbuat maksiat itu karena enggak ingat Allah. Kalau koruptor ingat Allah, enggak akan korupsi. Kalau pencuri ingat Allah, enggak akan mencuri. Enggak ada orang mencuri pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim kotak infak nih. Supaya sah di masjid itu kan enggak bisa. Semua pasti kalau ingat Allah itu mustahil. Kalau ingat itu berarti ingat dosa, ingat pahala. Kalau dosa neraka, pahala surga. Dan surga terbesar maksudnya pahala yang paling besar diberikan adalah ketika salah satunya di antara yang sekian banyak pahala itu paling banyak ketika orang terdorong maksiat kemudian dia menghentikan dan menjauhinya uh itu pahalanya banyak banget tuh